Jangan lupa klik tombol like, share, dan juga subscribe ya cuy. Halo guys, balik lagi dengan channel Pasukan Rungkat di sini. Terima kasih sudah mau mampir lagi. Hari ini gua bakal coba lagi main di Mahjong dengan modal receh 100.000. Kalau kalian suka dengan konten-konten seperti ini, jangan lupa untuk klik tombol like, share, dan juga subscribe. Selamat menonton Cuk! Dua Jangan Terima kasih cuk udah nonton, sampai ketemu lagi di Trik, Pola, dan Bocoran Manjong Mais 2 selanjutnya. Bye-bye.